Transformasi artis cilik yang kini sudah beranjak dewasa seringkali membuat orang-orang pangli. Artis cilik yang dulu tampil menggemaskan, kini tiba-tiba sudah berubah menjadi sosok remaja yang siap menyambut masa dewasa. Tak hanya sekedar perubahan tubuh, para artis cilik ini juga terus mengembangkan kemampuan mereka di ranah seni. Penasaran bukan? Berikut 5 artis cilik yang kini beranjak dewasa dan penampil lainnya bikin pangli. Baim al atau dulu dikenal sebagai Baim Cilik adalah pesinetron yang populer di era 2000-an. Baim dengan wajah menggemaskannya kerap tampil sebagai pemeran utama di berbagai sinetron. Jargon andalanya adalah tolong Baim ya Allah dan hampir selalu digunakan di dialog-dialognya. Kini pria kelahiran 7 Juni 2005 ini sudah beranjak dewasa. Baim sempat menghilang dari dunia hiburan pada 2014 karena memutuskan untuk menjadi santri di pondok pesantren Imam Buhari di Solo. Transformasi Baim Alkatiri bisa dilihat dari laman Instagramnya @baim_alkatiri. Adi Rafa Naura Ayu atau Naura Ayu yang dulu dikenal sebagai artis cilik, kini sudah menjelma menjadi seorang bintang muda. Mengikuti jejak karir sang ibu, Naura tumbuh menjadi penyanyi yang hebat. Karirnya semakin cemerlang dengan kualitas akting yang dipertontonkan dalam serial My Nerd Girl. Perempuan kelahiran 18 Juni 2005 ini menjadi salah satu remaja idola karena selalu menyebarkan aura positif. Naura Ayu bahkan sudah memiliki 4 juta followers di akun Instagramnya naura.ayu. Eh tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Sandrina Michelle awalnya dikenal sebagai artis cilik yang sering tampil di sinetron. Ia mengawali karirnya di dunia akting lewat sinetron Bintang Untuk Baing. Namanya mulai banyak dikenal setelah tampil di film-film besar seperti Surga Yang Tak Dirindukan, dan teman tapi menikah. Sandrina akhirnya meraih popularitas sebagai artis remaja idola setelah tampil memukau di sinetron dari jendela SMP. Gadis kelahiran 11 Januari 2007 ini bahkan sudah memiliki 10,8 juta followers di Instagramnya at sandrina__11. Nizam merupakan sahabat dari Baim Cilik yang tampil di sinetron Baim Anak Soleh dan buku harian Baim. Nizam Hasan belum lama ini tampil di acara FYP bersama Baim. Sosok Nizam yang dulu dikenal sebagai arti cilik sudah berubah total. Tubuhnya kini menjulang tinggi dan membesar baksa seorang remaja pada umumnya. Nizam yang lahir pada 7 Juni 2005 juga mulai kembali ke dunia hiburan dengan tampil di serial Bad Boys vs Crazy Girls yang tayang di VIEW. @nizamhasan Nizam Hasan 342 merupakan akun Instagram resmi yang menampilkan keseharian Nizam Hasan. Keisha Alvaro Putra Sigit dikenal juga sebagai anak dari Pasha Ungu dan Oki Agustina. Pria kelahiran 20 Mei 2004 ini, awalnya dikenal sebagai artis cilik yang tampil di sinetron Islam KTP. Karirnya terus melejit setelah membintangi sinetron tendangan Garuda, Badun Is Back dan Dari Jendela SMP. Keisha juga mulai meramaikan dunia perfilman lewat film DJS The Movie, Biarkan Aku Menari dan Love in Game.